Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhadap seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menggawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ada sebuah kabar spesial untuk kita semua bersahabat ya simak aja kabar pertama. Alhamdulillah untuk channel aslinya tertayemang subscribernya sudah hampir satu juta tepatnya di angka delapan ribu subscriber. Wow, masya Allah banget ya, dikit lagi nih untuk mencapai satu juta. Yuk, tentunya sama-sama kita kompak selalu. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak buat. Idola kesayangan dan channel youtube Leslar Entertainment bisa tembus di angka 1 juta subscriber. Amin. Ya, robbal alamin. Jangan lupa juga, kita harus nonton terus di channel youtube Leslar Entertainment persahabat. Ya, buktikan kekompakan dan kesulitan kita untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti maupun kakak Rizky Bilar. Selanjutnya persahabat, perhatikan juga ada sebuah yang spesial dari akun polisi Leslar. Bubol ini mengunggah sebuah postingan satu jam yang lalu. Perhatikan di postingan Bubol ini, fanbase Lesnar lovers membangun masjid di perdesaan. Masya Allah banget ya, suatu kebahagiaan yang kita rasakan. tepatnya tentunya persahabat fanbase fanbase luar biasa. Tentu membangun masjid di pedesaan luar biasa. Mudah-mudahan lancar rezekinya. Berkah barokah selalu amin Ada sebuah kalimat kansan juga Yang dituliskan oleh Bupol Allahu Akbar Masjid pertama sudah masuk ke tahap Penaikan genteng Satu kata dari Bupol ya, Selalu force gak ada obat katanya tuh, Masya Allah banget ya saking bangganya dan kita semua pasti bersyukur banget Alhamdulillah menjadi bagian dari Leslar Mudah-mudahan kekompakan semakin solid Untuk selalu memberikan kebaikan buat sesama Masya Allah banget ya mudah-mudahan tentu kita semua diberikan kebahagiaan dan kesuksesan Di postingan buvol ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang sangat luar biasa dari akun Sofia Putri 54 mengatakan Masya Allah kabaraka semoga siapapun yang terlibat dalam pembangunan masjid ini Diberi kesehatan umur panjang dan diberi rizki yang barokah Dan manfaat oleh Allah SWT Amin Ini doa sangat tulus banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Rinal Al Fafi Masya Allah luar biasa semoga berkah dan bermanfaat Amin Mudah-mudahan saja bermanfaat dan berkah barokah semuanya kita ke kabar terbaru Selanjutnya sahabat, ya, ada sebuah kabar yang tentunya membuat kita bangga juga Sekaligus membahagiakan kembali Baru saja ke kakak Rizky Bilar Ini mengunggah sebuah postingan di IG pribadinya Wow, insya Allah banget yang ternyata hari ini Ada kedatangan tamu spesial Tentunya Kak Airintano yang juga Abang El hari ini persahabat ya Masya Allah Tentunya kita bangga persahabat ya Alhamdulillah selalu banyak yang sayang Selalu banyak yang mensupport dan mendukung Mudah-mudahan tentu dukungan semakin-semakin banyak lagi Untuk Dedek Elasti, Kakak Rizky Bilar dan Abang El Amin Dan perhatikan postingan ini Wajah dari Bunda Lesti, Papa Bilar semakin glowing bersahabat ya Dan postingan kakak Bilar ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar tim Perhatikan bersahabat ya, di jarak terdekat nih Masya banget, senyumannya itulah yang membuat kita bahagia selalu setiap hari Mudah-mudahan semangat terus fans untuk selalu mendukung yang terbaik Bunda Lesti dan kakak Rizky Bilar Kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan dari akun Audi As mengatakan, Bunda Les makin cantik dan seger ya. Tuh, Masya Allah banget kan. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Alofi, Family 24 Masya Allah, dia sama Abang El, cerah banget katanya tuh. Makin sayang, makin bangga kepada idola kesayangan kita ini. Masih menunggu kejutan? Kabar baik, kabar bahagia selanjutnya. Tetap bersahabat ya, jangan kemana-mana channel ini terus pantengin, biarkan kita ketinggalan informasi terbaru menarik terupdate selanjutnya bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh